Di gas pribadi di Lesti Kejora ini mengunggah sebuah postingan kabar Bahwa malam hari ini, sang kejora akan tampil di Indosiar dalam acara anugerah KPI 2021 Jum'at 17 Desember 2021, live pukul 20.30 waktu, Indonesia Barat hanya di Indosiar Ini info langsung dari DLSD, persahabat ya Sudah dipastikan, kita akan disebutkan vitamin bahagia dari idola kesayangan kita Selanjutnya para sahabat ya Ada info juga dari Ibu Harsiwi Ahmad nih Ini lebih jelasnya para sahabat, yang Soal acara nanti malam Perhatikan di kalimat caption Info Yang dituliskan oleh Ibu Harsiwi Ahmad Wih sudah tidak sabar nanti malam nih Menyaksikan malam penghargaan untuk dunia pertelevisian ya, Dan radio di tanah air Anugerah KPI 2021 dimeriahkan oleh para bintang tamu Kesayangan pemirsa Ada Mary Guslow, Lesti, Kejora Tentunya persahabat ya Sang Kejora, Sang Tentunya Diva Dangdut akan hadir Dan ada juga di Elm dan Gaboy, Birisia Jodi Dan Arsini Medianto Serta Wadi ofisial Dan juga ada BOD persahabat ya adalah lanjutan nih, nungguin dedek sepakat ya hehe kira-kira bareng enggak ya Jadi harus nontonnya tuh persahabat ya Masya Allah Kira-kira malam hari ini Dedek Lesti kira-kira sepakat enggak ya Dengan kakak Rizky Bilar Mudah-mudahan saja Ada kejutan untuk kita semua Nanti malam Akan dipandu juga oleh Host-host yang tentunya tiada ada duanya Ada rafin Ahmad Ruben Onsu dan Lidara dan akan hadir pola pembaca laminasi oleh artis-artis tanah air. Dan nantikan siapa saja kah yang akan membawa piala penghargaan dan menjadi pemenang pada malam apresiasi Anugerah KPI 2021. Saksikan malam ini Jumat 17 Desember 2021 live pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Indonesia apa sih yang paling ditunggu malam ini wah wow, pertanyaan ya kita lihat aja tuh ada komentar yang tentu diberikan dari fans Jati. yang dari angkung Sulin sulis sulis ke solimah mengatakan nungguin bumil dan pak mil ntar malam persiapan begadang kita wow Leslar sepaket dong Bu Siwi Kata Yuda minus Liminhu. Min Persahabat ya Masya Allah banget nih Tentunya Banyak yang gak sabar Ingin segera menyaksikan penampilan Leski Gejora dan Rizky Bilar Di atas panggung Indosiar Selanjutnya kita lihat juga Ada sebuah postingan Ini momen satu tahun yang lalu diunggah oleh akun Lesti Bilar Tim persahabat ya Wow, Masya Allah banget ya Cantiknya, luar biasa Dilihat Leslie Kejora Dan Rizky Bilar sudah tentunya tidak diragukan lagi kegantangannya Masya Allah Mudah-mudahan Leslar diberikan kebahagiaan Rumah tangganya langgeng, Amin Gak merasa persahabatnya sudah satu tahun yang lalu di mana momen ini adalah momen pertama kali Rizky Bilar mempublikasikan bahwa tentunya mereka sudah jadian dengan Lesti Wow, <laughs> Masya Allah banget ya. Dan kita lihat juga keunggahan berikutnya. Ada info penting Salchael, bersama-sama di Anteve langsung nih ya resmi. Menginfokan cinta abadi lesla, tetaplah setia bersamaku. Setiap satu minggu, jam 9.30 waktu Indonesia Barat di ANTV, jangan sampai lupa. Jangan sampai tentunya kalian terlewat persahabatnya, karena tayang jam cinta abadnya selar ini itu di pagi hari, tepatnya jam setengah 10 pagi, bukan jam 1 siang atau setengah 2 siang, tentu di pagi hari. Cinta Abadi Lesla akan tayang di Antv dan juga akan hadir seminggu dua kali yakni hari Sabtu dan hari Minggu. Kita lihat juga di kalimat info lewat caption yang dituliskan oleh Antv. Cinta Abadi Lesla. Tetaplah setia bersamaku Sabtu 18 Desember 2021 jam 9.30 waktu Indonesia Barat. Waduh, les dan lar. Kura-kura tortoise pemberian AA Irfan Hakim hilang nih. Papa bisa menemukan Les dan Larga ya nonton Cinta Abadi Lesnar Tetaplah setia bersamaku. Ini episode ketiga Leslar berkunjung ke rumah Aa Irfan Hakim Perzabaya ya. Mudah-mudahan selalu banyak dukungan support untuk karya-karya terbaik dari Leslar Entertainment. Dan ke gambar selanjutnya, kita lihat juga bersahabat, ya Ini sebuah unggahan momen juga spesial ketika Lesti dan Bilar karaoke bareng ya, vlog yang dimana Tuti membuat kita, warga Konoha, heboh banget nih, vitamin, tentunya banyak disuguhkan oleh Leslar. Dan kita lihat di postingan ini, ada sebuah kalimat yang yang dituliskan oleh Sabre dengan Stella Alhamdulillah vlog ini pecah telur juga jadi satu, M, Yuk sekarang kita pecahin vlog-vlog yang lain juga biar jadi 1M Wow, Masya Allah banget, ya semangat nih Alhamdulillah vlog ini ternyata sudah pecah juga di angka satu juta viewers Masya Allah, mudah-mudahan selalu banyak orang-orang baik Yang selalu mensupport support idola kesayangan kita Dedek Lesti dan kakak Rizky Dila untuk ke kabar selanjutnya, di sini ada sebuah postingan persahabatnya kabar dari Indotv Official. Ini menggambarkan bahwa ke suami dari Ria Ricis resmi gabung di sinetron Jodoh Wasiat Bapak-Bapak Kedua di ANTV. Wow, persahabatnya ternyata, teori Korean akan bergabung dengan Rizky Bilar. Haris Riza dan Adi Sky di Jodoh Wasiat Bapak Bapak Kedua Persahabat yang ini sudah resmi katanya tuh bahwa Teo dipastikan bergabung di sinetron Jodoh Wasiat Bapak Bapak Kedua Kita lihat juga di kalimat Genseng Info Teo suami dari Ria Ricis, gabung di sinetron Jodoh Wasiat Bapak Bapak Kedua di Antv. Suami dari Ria Ricis Setia Korean rupanya gabung di sinetron Jodoh Wasiat Bapak Bapak Kedua di Antv. Kabar tersebut diunggah oleh produser Tobali di Story bahwa ia resmi gabung di JWB2 Antv. Wah, siapa nih yang gak sabar lihat aktingnya Bapak Tia di JWB2? Tuh persahabat ya. Kita lihat juga di pasangan ini banyak komentar dari para fans Sejati Leslar. Yakni dari akun Score Ilon Kejora. Ya, semoga tidak terjadi pemboikotan jilid 2 berbanding-bandingkan dan patenkan persahabatnya Ini tentunya ada peringatan keras persahabatnya dari fans sejati Leslar Mudah-mudahan saja semuanya berjalan dengan lancar Kita sebagai fans sejati tetap kompak dan tentunya solid doakan, dukung support yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar ini dulu informasi di siang hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bermin ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh